Hai hai hai, selamat pagi anak-anak. Masih bersama Pak Ari di sini, belajar online itu menyenangkan ya. Oke, kita akan memulai pembahasan kembali mengenai subtema kedua, hewan sahabatku, tema satu, subtema kedua, pembelajaran ketiga. Pembelajaran ketiga, kita akan membahas tentang uh, IPA dan Bahasa Indonesia. Sebenarnya ada PJOK ya, PJOK ini nanti bisa kamu tanyakan ke bapak gurunya ya oke okay. ipa mengidentifikasi cara perkembangan perkembangbiakan ovipar, vivipar dan ovovivipar ya sedangkan bahasa Indonesia menemukan ide pokok dari teks yang diperdengarkan ya biasanya seperti yang kemarin ya yang di pelajaran satu sudah pernah dan IPA masih tentang perkembangbiakan hewan, tetapi kita lebih ke bagian identifikasi cara perkembangbiakannya secara ovipar, vivipar dan ovovivipar. Ya, oke kita buka saja langsung ke buku kalian halaman 116 bagian pejokas. silahkan kalian bertanya kepada guru PKOK-nya ya. Oke. Mengidentifikasi cara perkembangbiakan ovipar, pipipar, dan ovovivipar. Hewan berkembang biak untuk mempertahankan kelestariannya. Biasanya, kalian mengenal dua jenis perkembangbiakan hewan, yaitu bertelur dan melahirkan. Ya, kalian tahunya eh, mungkin hewan itu bertelur yang melahirkan saja, ternyata ada lagi yang namanya langsung bertelur sekaligus melahirkan contohnya sudah ada waktu itu ya di pembelajaran pertama berkembang biakan diawali dengan pembuahan yaitu sel telur dari induk betina bertemu dengan sperma dari induk jantan sel telur yang telah dibuahi dapat berkembang menjadi bakal bayi ya. biasanya kalau pada manusia adalah janin ya pada hewan yang berkembang biak dengan melahirkan bakal bayi ini tumbuh di dalam tubuh induknya ya hingga berusia cukup untuk dilahirkan adapun pada hewan yang berkembang biak dengan bertelur sel telur yang telah dibuahi dikeluarkan oleh induknya telur itu kemudian diirami oleh sang induk selama dierami itu bakal bayi terus berkembang di dalam telur dan akan keluar dari cangkangnya setelah Usianya cukup, ya. Ini pada ayam, ya, ayam, itik dan bangsa uh, burung, ya. Oke. ovo pipipar adalah cara perkembangbiakan pada hewan selain dengan cara bertelur, ovipar dan melahirkan vivipar. Hewan yang berkembang biak dengan ovo pipipar memiliki ciri khas yaitu embrio berkembang. Dan tumbuh di dalam telur yang berada di dalam tubuh hidupnya Ketika embrio telah menjadi individu baru atau anak Telur menetas dan anak hewan tersebut Dikeluarkan seolah-olah seperti melahirkan Itulah sebabnya hewan ovovivipar Disebut hewan bertelur dan melahirkan Contoh hewan ovovivipar adalah beberapa jenis reptil Reptil itu hewan melata Seperti kadal dan ular serta beberapa jenis ikan seperti ikan pari, ikan hiu ikan apalagi kemarin yang berada di selokan, di got ikan kupi atau gapi atau cere ya walaupun ikan ini bertelur kalian tidak pernah melihat telurnya di sarang ya karena mereka tidak membuat sarang tetapi sekaligus bertelur kemudian anaknya tumbuh di dalam tubuh induknya dan akhirnya keluar setelah saat dia tiba menjadi anak ikan tersebut ya atau anak ular, anak kadal ya. Oke, di sini ada beberapa tugas ya. Yang pertama tuliskan fakta-fakta mengenai ciri-ciri ovipar, vivipar dan ovovivipar. Kedua, tuliskan beberapa contoh hewan dari setiap jenis perkembangbiakan tersebut. Ketiga, perhatikan penggunaan tanda baca, huruf kapital, dan kosakata baku dalam tulisan kalian. Jadi, Pak Guru minta kalian menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik ya. dalam pengerjaan soal-soal ini ya. Jawabannya silahkan dikirim ke WA Pripa guru ya. Ada tiga soal ya tadi ya. Pertama, tuliskan fakta-fakta mengenai ciri-ciri ovipar, vivipar dan ovovivipar. Fakta berarti kenyataan ya yang kamu tahu bisa searching di Google ya. Bisa juga melalui buku-buku yang lain, Silahkan kamu cari. Kedua, tuliskan beberapa contoh hewan dari jenis perkembangbiakan tersebut. Maksudnya perkembangbiakan ketiga perkembang biakan tadi ya, ovipar contohnya apa, vivipar contohnya apa, dan ovovivipar contohnya apa. Beberapa contoh hewan, tidak hanya satu. Jangan hanya satu, lebih dari satu ya. Ketiga, perhatikan penggunaan tanda baca huruf kapital yang kosa baku dalam tulisan kalian. Jadi kamu harus memperhatikan penggunaan tanda baca, jangan sampai salah uruk kapitalnya bagaimana huruf kapital itu adalah huruf besar, ya. dan kosa kata baku dan tulisan kalian jangan sampai menggunakan bahasa sehari-hari, tetapi menggunakan bahasa baku, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, sampai di sini adalah apa, apa? Pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya lewat japri ya Oke, mengenai ya pada pembelajaran satu kalian juga sudah membuat diagram Venn, ya sekarang kalian juga diminta membuat kembali membuat diagram cara perkembangbiakan hewan tetapi di sini menuliskan apakah persamaan dan perbedaan perkembangbiakan hewan ovipar, vivipar dan ovovivipar. Kalau kemarin kalian harus tahu cara perkembangbiakannya, sekarang persamaan dan perbedaannya ya. Yang di tengah-tengah itu ya perhatikan gambar ya ada ovipar, vivipar dan ovovivipar. Tengah-tengahnya ada tulisan persamaan. Persamaan itu kamu isi persamaannya apa? Ya? Di antara ketiga pertemuan biakan tadi, persamaannya meliputi hmm. apa saja? Sebutkan satu persatu e, Jawabannya kamu kirim ke Japri ya. Bentuknya bagaimana, Pak? Bentuknya seperti bentuk diagram fan ini. ya? Jangan naik tulisan 1-3 ke bawah ya, tapi harus menggunakan diagram fan. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, like, share, and comment ya. Oke, ciao.